Halo guys, assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali di channel 7 Cafe. Siap? Oke, jadi video kali ini seperti biasa di sini saya akan membagikan preset alat lagi, guys ya.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 Oke okay, lanjut ke presiden yang ketiga ya Oke okay, lanjut ke presiden yang keempat ya Assalamualaikum Oke okay, lanjut ke preset yang kelima ya Oke lanjut ke presiden yang keenam 6 guys mais. Eu ke ini... Oke lanjut ke presiden yang ketujuh ya dari project Oke, okay, lanjut ke versi yang kedelapan, guys. Oke lanjut ke presiden yang ke-12 guys Oke lanjut ke presiden yang ke-13 Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-14 ya. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-15. Oke lanjut ke presiden yang ke-16, guys. <SILENCIO> Dasar anak-anak SMP. <SILENCIO> Oke lanjut ke presiden yang ke-17 ya. Bukan nih gua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 Oke lanjut ke preset yang ke-20 yes. Oke okay, lanjut ke preset terakhir untuk ke-21 Oke okay guys mungkin segitu aja risetnya Semoga kalian suka jika kalian suka kalian bisa share videonya ke teman-teman kalian ya oke okay, dan sampai jumpa di video selanjutnya